Soal pertama, kamar suatu ruangan mempunyai ukuran 5 meter kali 3 meter kali 4 meter. Di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama gambar dulu bentuk ruangannya yaitu berbentuk balok. Dengan ukuran 5 meter kali 3 meter kali 4 meter. Kemudian pojok ruangannya kita beri nama yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H Selanjutnya, di tengah pertemuan dua dinding, misalkan dinding kiri dan dinding depan, dipasang lampu Lampu di sini diberi nama titik L Yang ditanyakan adalah jarak terjauh lampu ke pojok ruangan Pojok ruangan di sini adalah titik A, titik B, C, D, E, F, G, atau H. Jarak terjauh lampu ke pojok ruangannya adalah ke C atau ke pojok G. Dimisalkan di sini ke pojok G. Maka kita harus mencari panjang ruas garis LG ini. Untuk mencari panjang ruas garis LG, maka dibuat garis bantu EG. Sekarang kita cari panjang ruas garis EG ini. EG merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku EHG Karena sisi miringnya berarti EG kuadrat akan sama dengan EH kuadrat Ditambah HG kuadrat Panjang ruas garis EH akan sama dengan panjang ruas garis BC Yaitu 3 Dikuadratkan Ditambah panjang ruas garis HG sama dengan panjang ruas garis AB Yaitu 5 dikuadratkan Berarti ini sama dengan 3 dikuadratkan 9 5 dikuadratkan 25 9 tambah 25 Yaitu 34 Berikutnya kita mencari Panjang ruas garis LG Yaitu dari segitiga siku-siku LEG Siku-siku di titik E Maka LG kuadrat Akan sama dengan LE kuadrat Ditambah EG kuadrat LE nya Merupakan setengah dari CG CG nya 4 berarti LE 2 Jadi 2 kuadrat ditambah EG kuadratnya yaitu 34 Berarti ini sama dengan 2 dikuadratkan 4 Tambah 34 38 Maka LG nya Akan sama dengan akar dari 38 Tentuannya meter jadi jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah akar 38 Maka jawabannya adalah D Soal berikutnya diketahui kubus Klmn KLMNOPQR dengan panjang rusuk 6 cm Jarak titik M ke bidang LNK adalah titik-titik Langkah pertama gambar dulu kubus Klmn KLMNOPQR yang mempunyai panjang rusuknya yaitu 6 cm ditanyakannya adalah jarak titik M ke bidang LN titik M nya ini kemudian gambar dulu bidang LN nya ini bidang LN nya soal seperti ini sering keluar di UN atau SBM PTN jarak titik M ke bidang LN ini sebenarnya ada rumus langsungnya yaitu 1 per 3 panjang ruas garis MO atau sepertiga diagonal ruang jadi ini sama aja dengan satu per diagonal ruang nah diagonal ruang dari kubus yang panjang rusuknya 6 cm yaitu 6 akar 3 cm jadi jarak M ke bidang LMQ adalah sepertiga kali 6 akar tiga yaitu 2 akar tiga cm jawabannya adalah B Jarak M ke LNG ini akan sama dengan jarak dari titik L ke bidang KPM Ini akan sama juga dengan jarak titik K ke bidang LNO Atau akan sama aja dengan jarak titik N ke bidang KMR Jadi ini kesamaannya Jadi kalau titik M, lihat diagonal sisi yang dihadapannya Yaitu LN kemudian Titik sudut yang di atasnya jadi bidangnya LNG. Sedangkan kalau titik L diagonal sisi di hadapannya KM, kemudian titik sudut di atasnya P jadi titik L ini ke bidang KMP akan sama dengan titik jarak titik M ke LNG. Sedangkan kalau titiknya misalnya yang atas, misalnya titik O, maka titik O ini akan sama dengan jaraknya sepertiga diagonal ruang, yaitu ke bidang RPK karena O diagonal sisi di hadapannya yaitu RV kemudian titik sudut di bawahnya sekarang yaitu K. Jadi jarak titik O ke RPK ini sama dengan jarak titik M ke bidang LNK. Jadi di sini kalau jarak O ke bidang RPK sedangkan kalau titik R titik R ini diagonal sisi di hadapannya OK kemudian sudut Titik sudut di bawahnya n berarti harus ke bidang o, Q, N sedangkan kalau misalnya titik I harus ke bidang RPM, sedangkan kalau misalnya jarak titik P harus ke bidang o, Q, L Jadi O, Q, L ini sepertiga diagonal ruang semuanya, jadi bentuk-bentuk seperti ini bagusnya dihafal supaya nanti kalau ketemu soal sejenis tidak usah mengerjakan terlalu lama atau berbelit-belit. Selain yang se jarak yang sepertiga diagonal ruang, ada yang kebalikannya Dimana jaraknya yaitu 2/3 diagonal ruang dari kubus. Berarti yang 2/3 diagonal ruang yaitu jarak titik O karena OMO ini diagonal ruangnya. Maka yang dua pertiganya, yang sebaliknya jadi titik O ke bidang LNK juga Maka kita bisa ambil kesimpulan yang lainnya Yaitu misalnya kalau titik R harus ke bidang KMP Nah jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bidangnya yaitu adalah Misalnya tadi titik O maka titik sudut di hadapannya yaitu Q Kemudian diagonal sisi yang di bawahnya LN jadi dapat bidang LNK. Sehingga kalau titik R ya harus P, KM atau KMP Yang lainnya yang 2/3 diagonal ruang yaitu jarak misalkan titik Q. Titik Q K harus ke bidang kini titik sudut dihadapannya yang O. Kemudian diagonal sisinya yang LN berarti harus ke LNO. Berikutnya misalnya kalau titik P ke bidang RKM jadi ini MKM kalau ngambil misalnya titiknya yang bawah jarak yang dua per diagonal ruang misalnya titik K harus ke bidang lihat sudut yang di seberangnya yaitu M maka diagonal sisinya harus PR berarti harus PRM atau PMR Soal berikutnya diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan 5 akar 2 cm dan TA sama dengan 13 cm. Jarak titik A ke garis DC adalah titik-titik. Pertama-tama gambar dulu 5 segi 4 beraturan TABCD nya dari soal diketahui bahwa panjang AB-nya sama dengan panjang BC yaitu 5 akar 2 cm. Selanjutnya, panjang rusuk TA-nya 13 cm Ini akan sama dengan Panjang rusuk TB, TC, dan TD, yaitu 13 cm Yang ditanyakan adalah Jarak titik A ke garis TC, maka harus Dipindahkan Bidang yang ada titik A dan garis TC-nya, yaitu Bidang TAC Ini bidang segitiga TAC-nya, jarak Titik A ke garis TC adalah Panjang ruas garis yang melalui titik A Dan harus tegak lurus garis TC Dimisalkan ini garisnya ini tegak lurus Ini titiknya dimisalkan adalah titik E Jadi jarak titik A ke garis TC itu sama saja dengan panjang ruas garis AE Maka kita harus mencari panjang ruas garis AE nya Sebelum mencari panjang ruas garis AE Pindahkan dulu ukuran-ukurannya. Tadi TA itu sama dengan 13 cm. Kemudian TC juga sama yaitu 13 cm. Berikutnya kita mencari panjang ruas garis AC. Ruas garis AC ini merupakan diagonal dari persegi ABCD. Persegi ABCD mempunyai panjang rusuknya 5 akar dua, sehingga diagonal perseginya adalah sisi akar 2 jadi 5 akar 2 dikalikan akar 2 akar 2 dua kali akar 222 dua, dua. Dua kali 5 10 jadi AC nya ini panjangnya adalah 10 cm untuk memudahkan mencari panjang ruas garis AE kita mencari tinggi segitiga TAC yang merupakan segitiganya segitiga sama kaki ini tegak lurus juga karena merupakan tinggi segitiganya karena TAC merupakan segitiga sama kaki Berarti AC ini dibagi oleh Garis tingginya sama panjang Jadi kalau 10 cm Ini masing-masing 5 cm Sehingga kalau ini dimisalkan T Tinggi segitiganya yaitu T Lihat segitiga yang kiri ini Ini 5, 13 Ini siku-siku Berarti harus triple Pitagoras Maka tinggi segitiganya harus 12 cm Karena 5, 12, dan 13 merupakan bilangan Triple Pitagoras Nah untuk mencari ruas garis AE Gunakan rumus mencari luas segitiga TAC Ini bisa menggunakan dua rumus Yaitu setengah alas Alasnya yaitu TC Maka tingginya harus AE Karena yang mau dicari adalah panjang ruas garis AE atau menggunakan rumus setengah alasnya yaitu AC Tingginya yaitu yang T ini Atau panjang ruas garis yang merah Jadi tingginya T Karena ruas kiri dan ruas kanan ini ada setengah Setengahnya bisa dicoret Berikutnya dengan substitusi ukuran yang udah adanya TC panjangnya adalah 13 cm dikali AE Ini harus sama dengan panjang AC Yaitu 10 cm dikali tingginya atau T yaitu 12 maka AE nya ini akan sama dengan 10 kali 12 120 dibagi 13 cm atau dirubah menjadi pecahan campuran 120 x 13 kalau 10 berarti harus 130 x 13 berarti yang mendekati itu yang mendekati 10 yaitu yang C jawabannya maka ini panjang AE nya yaitu 9 3 13 cm jadi jarak titik A ke garis TC-nya yaitu, yaitu sama dengan panjang AE Akan sama dengan 9 3 per 13 cm Nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik G di tengah-tengah BC Maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah titik-titik Gambar dulu kubusnya dari soal diketahui bahwa panjang rusuknya, misalkan a ini dua akar 2 cm Kemudian titik P tengah-tengah AB dan titik Q tengah-tengah BC. Ditanyakan jarak titik H ke garis PQ. Jadi gambar dulu garis PQ-nya. Jarak H ke PQ adalah luas garis yang merah ini. Misalkan ini titik R. Jadi jarak titik H ke PQ adalah panjang ruas garis HR titik R ini terletak pada ruas garis BD nah, kenapa alasannya jarak antara titik H ke PQ adalah HR karena HR tegak lurus pada PQ HR ini tegak lurus pada PQ alasannya adalah karena HR terletak pada bidang diagonal BDHF sedangkan BDHF e, garis PQnya tegak lurus pada bidang diagonal BDHF jadi, kalau ada sebuah garis, yaitu garis peki, di sini tegak lurus pada sebuah bidang, di sini adalah bidang diagonal, maka garis tersebut akan tegak lurus pada semua garis yang ada di bidang tersebut. Berarti, di sini peki karena peki tegak lurus pada bidang diagonal (BDHF), maka peki juga akan tegak lurus pada semua garis yang ada di bidang diagonal (BDHF). Karena HR terletak pada bidang diagonal BDHF, berarti PG tegak lurus pada HR, sehingga jarak H ke garis PG adalah garis HR karena HR tegak lurus PG. Selanjutnya pindahkan bidang diagonal BDHF, kemudian ada garis HR yang letaknya di sini. Nah untuk mencari HR, cari dulu HD dan DR. HD-nya adalah rusuk kubus yaitu dua akar dua sedangkan dr merupakan bagian dari diagonal sisi kubus diagonal sisi kubus yaitu bd ini sama dengan rusuk kubus akar dua atau kalau rusuk kubusnya a jadi a akar dua di sana a nya atau rusuknya yaitu dua akar dua jadi dua akar dua dikalikan dengan akar dua jadi diperoleh akar dua kali akar dua dua kali dua empat br br itu seperempat dari bd jadi kalau Panjang BD 4 berarti panjang BR-nya satu, panjang DR-nya adalah tiga. Karena kalau dibuat garis AC, AC berpotongan dengan BD misalkan di sini yaitu titik S Maka S-nya itu tepat di tengah-tengah BD Jadi ini titik S, sedangkan R merupakan tengah-tengah titik BS Jadi karena BS merupakan tengah-tengahnya, jadi setengah dari 4, 2 berarti BR-nya 1 jadi, HR ini sama dengan akar HD kuadrat ditambah DR kuadrat. Ini sama dengan akar HD-nya 2 akar 2, 2 akar 2 dikuadratkan jadi 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2 jadi 4 kali 28, ditambah DR-nya 3 dikuadratkan jadi 9. Jadi, sama dengan akar 8 tambah 9, yaitu 17. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 30 diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk tegak 8 cm dan panjang rusuk alas 4 cm. Jarak titik A ke TC adalah titik-titik. Gambar dulu limas beraturan TABCD-nya. Limas ini mempunyai panjang rusuk tegaknya 8 cm dan panjang rusuk alasnya cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis TC. Berarti kita harus memindahkan bidang yang ada titik A dan garis TC-nya yaitu bidang ATC. Bidang ATC merupakan bidang segitiga sama kaki dengan panjang rusuk TA-nya sama dengan panjang rusuk TC-nya yaitu 8 cm. Sedangkan panjang rusuk AC-nya sama dengan diagonal dari persegi ABCD. Karena diagonal persegi ABCD berarti kalau panjang rusuk persegi 4, maka panjang diagonalnya adalah 4 akar 2. Jadi panjang rusuk AC adalah 4 akar 2 cm. Jarak titik A ke garis TC berarti kita harus menarik garis dari A tegak lurus ke garis TC. Ini garisnya tegak lurus, kemudian dimisahkan ini titik E. Jadi jarak titik A ke garis TC sama aja dengan panjang ruas garis AE. Untuk mencari panjang ruas garis AE, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Yaitu nanti ada dua rumus, berarti harus dicari tinggi yang lainnya. Yaitu misalnya di sini titik F. Jadi kita harus mencari TF-nya. Karena segitiga sama kaki, berarti F itu tengah-tengah garis AC. Berarti AF-nya sama dengan setengahnya dari AC yaitu dua akar 2 Ini juga sama FC 2 akar 2 Sehingga untuk mencari panjang ruas garis TF Perhatikan segitiga siku-siku ATF Segitiga ATF ini siku-siku di F Sehingga TF akan sama dengan akar AT kuadrat yaitu 8 AT-nya dikuadratkan Dikurangi AF kuadrat AF 2 akar 2 Dikuadratkan 8 dan 2 akar 2 bisa dibagi 2 Jadi duanya dikeluarkan Ini akar 8 dibagi 2 4 Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 Dibagi 2 yaitu akar 2 Dikuadratkan Jadi TF nya sama dengan 2 Akar 4 kuadrat yaitu 16 Dikurangi akar 2 dikuadratkan 2 16 kurangi 2 14. Nah baru berikutnya kita menggunakan rumus luas segitiga ATC. Luas segitiga ATC ini sama aja dengan setengah kalau alasnya yaitu TC maka tingginya adalah AE atau bisa menggunakan setengah alasnya yaitu AC maka tingginya adalah TL. Kalau luas segitiga atc ini sudah tidak diperhatikan berarti Setengahnya ini bisa dicoret Kemudian substitusikan angka-angkanya TC-nya yaitu 8 AE-nya dicari Akan sama dengan AC yaitu 4 akar 2 Dikalikan TF yaitu 2 akar 14 4 kali 2, 8 berarti bisa dicoret dengan 8 yang di ruas kiri Maka panjang ruas garis AE-nya adalah akar 2 kali akar 14 Yaitu akar 28 atau sama aja dengan 28 sama dengan 4 kali 7 berarti ini sama aja dengan dua akar 7 cm jadi jarak a ke garis TC sama dengan panjang ruas garis ae yaitu dua akar 7 atau akar 28 cm di sini jawabannya adalah B soal nomor 29. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A Titik-titik P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD Sedangkan titik R merupakan titik perpotongan garis EG dan garis FH Jarak titik R ke bidang EPQH adalah titik-titik Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini Gambar dulu kubus ABCD ABCDEFGH-nya Yang mempunyai panjang rusuk A Langkah selanjutnya, pindahkan titik P, Q dan R Titik P merupakan titik tengah AB Sedangkan titik Q merupakan titik tengah CD Dan titik R merupakan perpotongan antara garis EG dan FH Yang ditanyakan adalah jarak titik R ke bidang FVKiH Berarti bidang FVKiH-nya digambar dulu Untuk mencari jarak titik R ke bidang FVKiH Pindahkan titik R ini sejajar ke arah depan Sehingga diperoleh titik yang baru Yang memotong garis EF Atau tepat berada di tengah-tengah garis EF Sehingga diperoleh dimisalkan misalkan titik T Jadi jarak titik R ke bidang MPQH Ini akan sama dengan jarak titik T ke bidang MPQH Akan sama dengan jarak titik T ke garis EP. Sekarang pindahkan bidang ABMP beserta titik dan garisnya sehingga diperoleh bidang ABFE nya. Tadi jarak r ke bidang EPKH akan sama dengan jarak t ke EPKH maka akan sama dengan jarak t ke garis EP. Jarak t ke EP itu sama aja dengan ruas garis yang merah ini. Syaratnya di sini harus tegak lurus berarti supaya tegak lurus maka titik ini merupakan proyeksi titik T terhadap garis EP. Dimisalkan titiknya adalah titik S. Sekarang pindahkan ukuran-ukuran pada balok ini ke persegi ABFE. Di sini panjang rusuknya yaitu A. Sehingga panjang AP karena tengah-tengah P-nya adalah setengahnya dari A atau A/2. Ini juga sama A per 2 Kemudian panjang AE sama dengan panjang BF Yaitu A juga Panjang ET akan sama dengan Setengah dari EF Yaitu A per 2 Dari segitiga siku-siku APE Siku-siku di A Maka kita bisa mencari Panjang ruas garis EP nya Panjang ruas garis EP Sama dengan akar AP kuadrat ditambah AE kuadrat AP-nya yaitu A per 2 dikuadratkan ditambah AE-nya A dikuadratkan berarti ini sama aja dengan 1 4 A kuadrat ditambah A kuadrat 1 per 4 A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan 5 per 4 A kuadrat sehingga disederhanakan menjadi setengah A akar 5 nah sekarang baru kita mencari jarak T ke garis EP ini akan sama dengan panjang ruas garis TS Nah untuk mencari panjang ruas garis TS maka gunakan kesebangunan atau atau rumus trigonometri berarti harus ada sudut yang sama nah sudut P ini misalkan sudut Alfa akan sama dengan sudut e ini yaitu sudut Alfa juga karena antara sudut ini dan ini hubungannya adalah dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan maka besar sudutnya akan sama Sekarang perhatikan segitiga EST EST ini siku-siku DS Yang dicari ST atau TS TS ini dihadapan sudut Alfa berarti depan Sedangkan yang diketahui ET-nya, alpha 2 Ini dihadapan sudut siku-siku, miring Berarti yang depan dan miring adalah rumus sin Jadi sin Alfa ini akan sama dengan kalau mengambil segitiga EST akan sama dengan TS dibagi ET. Sedangkan kalau ngambil segitiga AEP maka sin alfa ini sama dengan depan depannya yaitu AE dibagi miringnya yaitu panjang ruas garis EP. Sekarang tiga substitusi angka yang diketahuinya, TS-nya tetap dibagi ET-nya yaitu a per 2 akan sama dengan AE AE nya sama dengan A Dibagi EP EP nya yaitu Setengah A akar 5 Sekarang di sini Di bawahnya ada A per 2 Ini juga setengah A atau A per 2 Berarti A per 2 nya bisa dicoret Kalau dibagi A per 2 Tinggal TS nya sama dengan A per akar 5 Ini tinggal dirasionalkan Yaitu dikali akar 5 per akar 5 Jadi TS nya Ini sama dengan Akar 5 kali akar 5 itu 5 Berarti pembilangnya ini A Dibagi 5 Yaitu dari akar 5 kali akar 5 Dikalikan dengan akar 5 Jadi jarak titik R ke bidang MPQH adalah Banyak ruas garis TS yaitu A per 5 akar 5 Maka jawabannya adalah C Soal nomor 6, pada balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 6, BC sama dengan 3, dan CG sama dengan 2, titik M, N, dan O masing-masing terletak pada rusuk EH, FG, dan AD. Jika 3EM sama dengan EH, FN sama dengan 2NG, 3DO sama dengan 2DA, dan Alfa adalah bidang irisan balok yang melalui MNO. Perbandingan luas bidang alfa dengan luas permukaan balok adalah titik-titik Dari soal diketahui bahwa balok ABCDEFGH mempunyai panjang AB-nya 6 Kemudian BC-nya 3 CG-nya sama dengan 2 Kemudian titik M pada EH dengan perbandingan yaitu 3 EM sama dengan EH Artinya EM per EH sama aja dengan 1 per 3 Karena EM per EH sama dengan 1 banding tiga Berarti EH ini Di sini EH nya sama dengan 3 Harus dibagi tiga bagian Jadi ini baru satu bagian dua bagian tiga bagian Nah karena EM nya yaitu satu bagian Berarti titik M nya di sini Jadi ini titik M Kemudian berikutnya yaitu titik N pada FG dengan perbandingan FN sama dengan 2NG Jadi diperoleh FN perbandingannya FN per NG sama dengan 2 Karena kalau dikali silang jadi FN sama dengan 2NG Sama dengan diketahuinya Nah FN 2NG berarti N nya harus di sini jadi FN 2 NG, berarti ini dua skala dibandingkan NG satu skala. Kemudian, berikutnya adalah titik O, titik O-nya pada AD dengan ada persamaan 3DO sama dengan 2DA, bikin perbandingan jadi DO per DA. Ini sama aja dengan 2 per 3, karena di sini di perbandingannya DA sama dengan. 3, berarti DA ini harus dibagi tiga skala juga jadi satu dua yang ketiga nah DO nya dua bagian berarti O harus di sini jadi ini titik O berikutnya sekarang cari bidang alpha yang melalui titik M N O jadi MN hubungkan MO juga sama dihubungkan Nah sekarang untuk mencari bidang alfa kita cari perpotongan bidang alfa dengan garis BC Karena MN pada atas kemudian pasti O ini ke sini bidang bawah Dan MO sejajar dengan AE Berarti perpotongan dengan garis BC harus sejajar dengan garis MN Jadi O di sini harus sejajar MN di atasnya Dimisalkan ini titik P Jadi OP sejajar dengan MN sekarang tinggal hubungkan titik N dengan titik P Jadi sekarang diperoleh bidang alfanya yaitu yang diarsir kuning ini Ini merupakan bidang alfanya Nah untuk mencari luas bidang alfa Berarti kita harus mencari panjang sisinya Karena OP sejajar dengan MN MO dan NP juga sejajar Berarti bentuknya persegi panjang Panjang MO ini sama aja dengan panjang AE yaitu panjang CG berarti sama dengan dua satuan panjang. Sedangkan untuk mencari panjang MN, kita buat garis bantu yaitu yang berwarna merah ini, sehingga didapatkan segitiga siku-siku yaitu MNK misalkan ini, dengan siku-siku di titik Ki Karena KN ini sejajar dengan garis HG. Nah, panjang KN sama aja dengan panjang AB yaitu 6 satuan panjang, sedangkan panjang MP tadi karena EH itu dibagi tiga bagian. Sedangkan panjang EH itu sama aja dengan panjang BC, yaitu tiga. Berarti masing-masing ini panjangnya satu, jadi ini satu. Jadi, MP-nya panjangnya sama dengan satu, sehingga panjang MN-nya sama dengan gunakan pita goras, yaitu MN kuadrat. Ini sama dengan MP kuadrat, yaitu satu kuadrat ditambah. Gn kuadrat yaitu 6 kuadrat Ini diperoleh 37 Jadi Mn nya sama dengan akar 37 Jadi perbandingan antara luas bidang alfa Dengan luas permukaan balok atau LP Ini sama dengan luas bidang alfanya Ini tinggal panjang kali lebar Panjangnya yaitu om yang panjangnya 2 Dikalikan lebarnya yaitu Mn di sini diperoleh akar 37 berbanding luas permukaan balok yaitu dua kali sisi yang depan yaitu enam kali dua ditambah Sisi yang bawah yaitu enam kali tiga ditambah Sisi yang samping yaitu tiga kali dua karena di sini di perbandingan ada angka 2 berarti duanya bisa dicoret jadi diperoleh akar 37 berbanding 12 tambah 18 tambah 6 yaitu 36. Jadi luas antara bidang alfa dan permukaan balok adalah akar 37 berbanding 36 yaitu yang B. Soal nomor 7 diberikan kubus ABCDEFGH sebuah titik P terletak pada rusuk CG sehingga CP berbanding PG sama dengan 5 berbanding dua Jika alpha adalah sudut terbesar yang terbentuk antara rusuk CG dan bidang PBD Maka sin alpha sama dengan titik-titik Dari soal diketahui kubus ABCDEFGH kemudian titik P terletak pada CG dengan perbandingan CP berbanding PG 5 berbanding 2. Berarti kira-kira P-nya di sini ini perbandingannya 5 banding 2. Kemudian alfa adalah sudut yang dibentuk antara rusuk CG dengan bidang PBD. Yang ditanyakan adalah nilai sin alpha nya Kita buat dulu bidang PBD-nya. Nah karena yang dicari adalah sudut alfa yaitu sudut terbesar Jadi sudut yang terbesar yang dibentuk oleh CG dan PBD Ini harus ada keterangan sudutnya adalah sudut yang terbesar yang dibentuk oleh garis CG dan PBD Berarti titik G harus proyeksi pada bidang PBD Karena ini sudutnya lebih besar dari 90 derajat Berarti agak rumit kalau mengambil proyeksi G-nya sekarang proyeksikan titik C-nya aja pada bidang PBD Buat garis bantu dulu Titik C hubungkan ke titik A Sehingga diperoleh titik potong Antara garis CA dan Garis BD, dimisalkan ini titik O Selanjutnya hubungkan Titik O dengan titik P Maka nanti proyeksi Titik C akan jatuh pada Garis OP, sehingga Sudut yang Dibentuknya antara garis CP dan bidang PBD Sama aja dengan sudut yang dibentuk oleh CP dan PO Dimisalkan ini sudutnya adalah sudut beta Karena yang dicari adalah sudut yang besarnya Terbesarnya antara garis CG dan bidang PBD Sedangkan ini yang terkecilnya Jadi alfanya adalah yang ini Yang belakangnya atau pelurusnya Ini yang dicari yaitu alfanya Yaitu sin alfanya Nah untuk mencari sin alfa Berarti cari dulu nilai betanya karena antara alfa dan beta ada hubungan bahwa jumlah kedua sudutnya harus 180 derajat atau alfa dan beta saling pelurus sehingga sin alfa itu sama aja dengan sin 180 derajat dikurangi beta atau ini sama aja dengan sin beta. Jadi sin nilai sin alfa sama dengan nilai sin beta. Nah untuk mencari sin beta, misalkan panjang rusuk kubusnya, karena di sini ada dua lima, jadi totalnya tujuh. Tetapi di sini ada sebagiannya, setengahnya, berarti lebih bagus ini kelipatannya. Jadi ya, kalau ini lima dua, berarti kelipatannya dua kalinya boleh ngambil pc-nya sepuluh, panjang pg-nya empat, jadi dua kali lipatnya, sehingga panjang rusuk kubusnya adalah 14 kalau ini 14 panjang AB-nya BC-nya 14 Sehingga panjang AC-nya Sama dengan 14 akar 2 Karena diagonal sisi Sehingga OC-nya setengahnya Yaitu setengahnya dari AC Diperoleh setengahnya dari 14 akar 2 Yaitu 7 akar 2 Jadi OA juga sama 7 akar 2 Sedangkan panjang PC-nya tadi 10. Jadi ini 5-nya coret. Jadi udah tidak berlaku lagi, tetapi perbandingan 10 berbanding 4 sama aja dengan 5 berbanding 2. Jadi panjang PC-nya 10 sehingga karena ini siku-siku di titik C, jadi PC tegak lurus CO, maka kita bisa mencari nilai PO. Kenapa PO harus dicari? Karena nilai sin beta itu, sin itu sama aja dengan depan per depan terhadap sudut beta depannya adalah OC jadi jadi ini OC per miringnya miring dari sudut beta berarti harus di dihadapan sudut siku-siku berarti sama aja dari O ke P. jadi ini per OP nah panjang OC nya sama dengan dari O ke C yaitu setengah diagonal sisi 7 akar 2 sedangkan panjang OP-nya harus gunakan Pythagoras dulu. Jadi gunakan Pythagoras, jadi OP kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah PC kuadrat. OC-nya yaitu 7 akar 2 dikuadratkan jadi 49 kali 2, 98. Sedangkan PC-nya 10 dikuadratkan 100. Berarti sama aja dengan 198. Maka OP-nya sama dengan akar dari 198. Nah, karena di sini sinnya ada perbandingannya bentuk akarnya 11. Jadi kalau 198 dibagi 11 berarti ini 11 kali 1, 11 sisanya 88 berarti harus 18. Jadi ini sama dengan akar 18 kali 11. 18nya sama dengan 9 kali 2 akar 9nya 3 jadi 3 akar 2 kali 11 jadi sekarang OP-nya diganti dengan 3 akar 22 atau atau 3 akar 2 kali 11. Nah karena di bawah dan di atasnya ada akar 2 berarti akar 2-nya ini bisa dicoret. Selanjutnya rasionalkan yaitu dengan dikali akar 11 per akar 11 sehingga diperoleh 7 kali akar 11 yaitu 7 akar 11 Per akar 11 kali akar 11 11 kali 3 jadi 33 Jadi jawabannya adalah 7 akar 11 per 33 Jawabannya C